ini hasilnya jadi uh, ini Alhamdulillah uh, negatif uh, hanya satu garis di C yaitu kontrol uh, kalau ada muncul dua garis di C dan T itu artinya uh, positif ya nah T itu artinya tes kalau di sini tempat uh, tulisannya S yaitu sampel ini ya Alhamdulillah Ya, ini setelah 15 uh, menit nah terus uh, kalau aku baca-baca sih uh, jadi kalau misalnya uh, gak muncul garis sama sekali setelah 15 menit itu artinya tes ini katanya tidak valid dan mesti diulang nah gitu dan kenapa aku lakukan ini uh, setelah kemarin uh, hari kamis ada teman-temanku yang dinyatakan hasil tesnya positif uh, karena untuk uh, kulakukan tiga hari strike jadi